Jadi, kita selalu ditanya, "Sampai enggak pernah ketemu dengan orang yang berbeda?" Saya selalu ditanya, "Bukankah kaum Muslimin ini punya kitab yang luar biasa, namanya Al-Quran, yang merupakan penyempurna kitab-kitab yang lain?" Tapi, kenapa yang lain maju? Yang Islam kok gak maju-maju Dulu ada seorang dokter bertanya, namanya Syakib Arselan bertanya, lima data akhar akharun. Kemudian ada yang bertanya, kalau Islam itu adalah lil alamin, kenapa kaum muslimin di semua tempat hari ini menjadi umat yang paling bermasalah? Yahudi memegang Taurat sebuah kitab yang menurut kita adalah kitab di bawah Al-Quran kelasnya tapi eksistensi orang Yahudi belum bisa digeser dari peradaban dunia sampai hari ini Yahudi mampu membangun sebuah peradaban dan peradaban itu diduplikasi oleh orang hampir seluruh dunia punya sistem perbankan yang diduplikasi oleh seluruh hajat hidup manusia akhir zaman sistem perbankan yang diterapkan oleh Rothschild dan Rockefeller yang akhirnya menjadi trendsetter perbankan dunia karena mendirikan bank devisa New York dan bank devisa New York kemudian mengontrol sebuah sistem keuangan dunia yang berpusat di Wall Street Belanda yang akhirnya kemudian menghasilkan sistem keuangan konvensional dan diikuti oleh hampir seluruh negara di dunia. Bahkan kita kemudian hanya bisa menduplikasi secara sepotong-sepotong, bikin Baitul Tamwil, Baitul Mal, Baitul Tamwil, atau Bangbang -bang Syariah, yang pada ujung-ujungnya juga terlibat dalam sistem perbankan konvensional. Yahudi sampai hari ini masih menggunakan bintang David, bintangnya Nabi Daud di mana Nabi Daud adalah ahli logam dunia yang bahkan tangannya ketika masuk ke dalam tanah keluar menjadi logam dengan penguasaan atas bintang David dan Zabur hari ini Yahudi masih menguasai dunia karena sistem teknologi mutakhir hampir seluruh peradaban modern dikendalikan oleh sistem logam handphone logam shooting logam pesawat logam Bahkan yang saya pegang dengan suara yang menjadi lebih keras terbuat dari logam. Dan kita tidak pernah bisa mengimbangi itu. Kalaupun bisa mengimbangi orang Indonesia, tapi kita kehilangan sebuah catatan-catatan historiografi logam kita. Yang bisa kita rasakan hanya bahwa orang Arab punya alat musik namanya terbang, terbuat dari kayu dan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 mereka kendalikan semua, karena mereka menguasai sistem itu. Ben-Gurion, Isr-Bier, Isr mampu mengklaim bahwa sebuah dataran tinggi adalah milik mereka, sehingga mereka bisa mendirikan sebuah negara kecil namanya Israel. Dan seluruh bangsa dunia dipaksa untuk mengakuinya. Dan hari ini kita bisa melihat betapa bangsa Yahudi bergerak dalam seluruh rini dalam kehidupan ini nggak bisa kita bantah bahwa yang kita sebut ya'lu walayu'la'aleh berhadapan dengan fakta bahwa yang lebih tua tetap lebih senior dan lebih profesional bangsa-bangsa Amerika diilhami oleh gerakan-gerakan orang Yahudi bahkan film-film Hollywood akhir-akhir ini banyak diinspirasi oleh orang Yahudi sebuah film yang sangat terkenal yang sering kita dengar dengan judulnya Harry Potter, terinspirasi oleh sebuah sekolahan sihir namanya Brotherhood of Snake, yang didirikan oleh Ingo seorang ahli sihir yang terkenal di Amerika, pernah memindahkan tanknya Soviet dari tempatnya ketika Perang Dingin, sehingga dia diangkat menjadi divisi perdukunan di Amerika, namanya Star Wars. Dibuka tahun 76, ditutup tahun 96, sekarang pensiun dan mendirikan sekolahan Brotherhood of Snake Yang menginspirasi J.K. Rowling ketika dia harus menulis Harry Potter Ini adalah inspirasi dunia, suka tidak suka Dan punya murid sekolahan yang paling terkenal namanya David Copperfield Dan kemudian sekarang menginspirasi anak-anak muda karena murid salah satu Tokoh tarikat mereka yang namanya Kabalah menjadi Idola Dunia, namanya Lionel Messi, pemain sepak bola. <tik> nah ini suka tidak suka. Sekarang kita bergeser ke Injil. Diberikan kepada Nabi Isa. Nabi Isa sampai hari ini dengan sekian pengikutnya mampu menjadi bagian dari trendsetter dunia. Punya sebuah pusat kota besar namanya Vatikan dengan dipimpin oleh seorang haus. Mengendalikan sistem kerajaan agama yang tersebar ke seluruh dunia yang bernama kardinal. Punya pengobatan-pengobatan yang maju, punya rumah sakit-rumah sakit yang maju. Dan mampu mendesain sebuah negara yang namanya Amerika dan Inggris yang kemudian tergabung dalam White English Section Protestan atau yang dikenal dengan UKUSA, United Kingdom, United States. Punya tokohnya yang sangat terkenal namanya William Donovan yang mampu mendesain CIA sehingga menjadi pengendali dunia. Islam ada di mana? Kalian harus jawab. Malik Maulana, Malik Ibrahim ada di mana? Sunan Kalijaga ada di mana? Sunan Ampel ada di mana? Dan seluruh PTKIN akan ada di mana dalam situasi seperti ini? Kalian harus jawab. Karena kalian harus berada di putaran itu. Apalagi sekarang ini zaman milenial, zaman yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, di mana kita bisa melihat aneka ragam dunia dan kita bersatu, atau mungkin kita harus mundur ke belakang. Baik, kalau kita nggak bisa maju, kita mundur ke belakang. Bagaimana Islam mundur ke belakang? Karena Islam ternyata ditarik mundur ke belakang oleh Allah. Allah menarik Islam ini ke titik nadir kehidupan agar menjadi umat masa depan. Tapi jarang kaum Muslimin yang rela untuk menarik titik nadir ke belakang. Kaum Muslimin sehari disuruh sholat sebanyak lima kali menghadap kemana, menghadap ke Ka'bah. Orang hanya membayangkan bagaimana beribadah, melihat Ka'bah, memandang Ka'bah, berebut merebut Ka'bah, tapi tidak ada yang ingat bahwa sebenarnya manusia ditarik ke belakang agar menjadi umat masa depan agar tidak lupa asal usulnya. Kenapa ditarik ke belakang ke Ka'bah? Karena Ka'bah adalah Inna awwalabai tanda pertama di muka bumi. Ini hanya untuk mengingatkan agar kita tidak lupa bahwa kita adalah alien yang datang ke sini dan bertanggung jawab atas kehidupan bumi ini kalian bukan penduduk sini kalian adalah penduduk langit yang turun ke sini dicetak untuk menjadi khalifah agar menjadi khalifah maka dibikin aksanitakwim dibikin dengan bentuk yang terbaik bentuk terbaik pertama yang diturunkan adalah Nabiullah Adam alaihis salam dan Nabiullah Adam alaihis salam ketika turun pertama kali memberikan tanda kepada seluruh anak cucunya agar tidak lupa dengan titik di mana dia berasal maka titik itu yang disebut inna awwala baiti alin nazi lalladhi bibakkatam mubarakah jadi bayangkan kaum muslimin umat Nabi Muhammad setiap hari ditarik ke titik paling belakang agar apa tidak lupa asal kejadiannya setelah itu kaum umat Nabi Muhammad ditarik lagi ke belakang apa Disuruh ibadah haji Apa ibadah haji? Ibadah puncak untuk apa? Wukuf di Arofah Wukuf di Arofah ini sebenarnya kita disuruh apa? Disuruh kembali ke titik awal manusia bertemu di muka bumi Namanya Jabal Roh, Rohmah Jabal Rohmah adalah titik awal manusia ketemu sebelum berbangsa-bangsa dan bersuku-suku maka kalau kaum muslimin ditarik ke Jabal Rohmah, kaum muslimin harus punya mindset, bahwa kaum muslimin harus mengerti, bahwa seluruh manusia berangkat dari titik yang sama, dan dari titik yang sama itulah manusia menjadi berbeda-beda, dari Jabal Rohmah pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa, berpindah-pindah menjadi bangsa dan suku, yang di Arab tetap cantik, tetap ganteng, yang di Eropa tinggi besar rambutnya merah, yang di Afrika hitam gosong kayak kopi goreng, yang di Cina tembem-tembem sipit-sipit, yang di Indonesia berubah menjadi kecil-kecil PCP -kecil. Umat Nabi Muhammad harus dibekali kepada satu titik di mana manusia berasal, karena umat Nabi Muhammad sudah menjadi umat yang ketemu antar bangsa, ketemu antar suku. Umat Nabi Adam belum ketemu siapa-siapa hanya ketemu dengan dinosaurus umat Nabi Idris hanya ketemu orang satu kampung umatnya Nabi Musa hanya ketemu orang Mesir dan orang Filistin belum ketemu sama orang Madura belum ketemu sama orang Eropa belum ketemu sama orang Sumatera apalagi Sumbawa belum ketemu jauh Mesir Lombok belum ketemu tapi umat Nabi Muhammad sudah ketemu dengan semua bangsa apalagi sekarang tanpa harus kemana-mana sambil tidur kita bisa ketemu dengan manusia di seluruh dunia karena ini milenial eh milenial this millennial millennial scaling everything <laughs> ini dengan ini kita bisa lihat tanpa harus ke Afrika kita ketemu orang Afrika ketik aja bokong Afrika keluar <laughs> leh ketik saja India keluar kinjeng kawin keluar Sampean enggak membayangkan para rektor para pendidik, para pemimpin perguruan tinggi ini 20 tahun yang lalu untuk nengok Afrika mesti nunggu flora dan fauna karena hanya flora dan fauna yang menghasilkan siaran antar negara itu pun barusnya nyetrum nanti kalau akinya habis TV nya mingkup ngikikik ngik, ngik, sudah begitu ditunggu sehari diganggu sama Pak Harmoko siaran kelompok pencapir, malam kadang diganggu sama Pak murdiono anak milenial udah lewat itu semua hanya tinggal ambil handphone ketik gajah Afrika keluar dulu zaman kami merindukan bulan untuk memadu kasih iya Anak milenial tidak membutuhkan rembulan maka tidak terdengar lagi rayuan rembulan. Aku tidak mendengar lagi engkau seperti purnama kekasihku sudah tidak ada rayuannya khas milenial. Apa rayuan milenial D? Apakah bapak musibah penjara? <laughs> Kenapa? Karena engkau mampu memenjarakan aku dalam hatimu. Ini anak milenial. Anak milenial. Tak terdengar lagi rayuan rembulan. 20 tahun yang lalu sebelum kami ketemu zaman milenial, rindu itu menyakitkan. Rindu itu berat. Kami harus ke pasar mencari kertas berwarna pink. Dengan harum melati jangan harum mawar, jangan harum melati nanti kayak harum kuburan kita cari pulpen, jangan berwarna merah itu artinya putus cari warna hijau atau cari warna biru cintaku sedang mengharu biru kemudian kita tulis mulai menulis kata-kata cinta Dek semenjak kepergianmu masuk kembali ke UIN aku rasa rinduku semakin berat dan semakin menyakitkan malam hari ini kurasa aku udah nggak tahan lagi semenjak sore setiap kulihat siluet sesuatu aku seperti lihat bayang dirimu <tuk> itu orang dulu generasi saya generasinya pak pembantu rektor Tertulis, entah apa yang harus kulakukan malam hari ini aku sudah nggak ngerti rinduku semakin berat Semoga kau tidak merasakan seberat kerinduanku, karena aku ingin engkau damai dalam pembelajaranmu. <guluh> Itu dulu ditulis kekasihku di UIN yang jauh. Aku memang merindukanmu, tapi aku juga yakin kau sedang merindukanku. Karena malam hari ini aku yakin engkau dan aku sedang duduk di bawah sinar rembulan yang sama. Terus dikirim, kirim pakai perangko. Seminggu menunggu, menunggu. Pak posnya <ty> nggak datang datang. Ini udah nyampe atau dibuka sama bukos? Nggak ngerti kita. ya Loh itu anak milenial nggak membutuhkan itu cintanya begitu mudah rindu tidak terlalu menyakitkan karena tinggal menceng sambil dipotong hmm. kirim tulisi mah mah mah mah udah selesai is this milenial ini milenial di mana kehidupan dengan percepatan yang luar biasa, di mana umat Rasulullah ketemu dengan semuanya tanpa harus kemana-mana. Sangat berbahaya kalau umat Nabi terakhir, ketika dia harus ketemu dengan bangsa-bangsa, tidak dibekali awal kebangsaan. Maka umat Nabi Muhammad diajak nengok Jabal Rohmah, roh sehingga umat Nabi Muhammad tidak perlu kaget kalau ketemu bangsa yang berbeda yang berbeda ketemu orang Arab Alhamdulillah orang Arab cantik dan ganteng tapi itu sebanding dengan Allah memberikan kekeringan di tanah Arab kalau tidak dikasih gantik dan ganteng kasihan kalau tidak mandi maka dengan cantik dan ganteng tanpa harus mandi juga enggak ada masalah makanya cantik dan ganteng di barter dengan kurangnya air orang Eropa tinggi besar kita harus mengerti maka Lita kita harus pengertian orang Eropa tinggi besar rambutnya merah kita tidak usah emosi karena di Eropa harus tinggi dan besar karena ada musim dingin kalau dibikin kecil kayak kita kedinginan mati dia harus besar dia harus besar kenapa musim dingin luar biasa tanpa matahari Sinar ultraviolet hilang sehingga pigment kulit berubah jadi bintik-bintik kayak kulit tegak Saat itu terjadi mereka lari ke Indonesia berjemur di pantai-pantai Indonesia Itu berjemur bukan pornografi Kamu harus ngerti pikiranmu yang ngeres Allahnya menyatakan Lita Arofu mengertilah bahwa orang Eropa ke sini untuk berjemur, maka siapapun di antara kalian harus ada pengertian, seandainya Allah memberikan jatah di antara kalian, ada yang jadi pemimpin di negeri ini, jangan bikin syariat turis masuk ke Indonesia harus pakai jilbab, jangan bikin itu, karena mereka akan pindah ke Thailand dan negara lain, Eropa kalau musim dingin tanpa daun, seluruh daun rontok di musim gugur, yang tidak rontok cuman daun cemara. Makanya bulan Desember hari raya Natal menggunakan daun cemara, bukan saking hebatnya daun cemara, ya cuman daun itu yang enggak rontok. Seandainya Natal itu asli Malang atau asli Indonesia, bisa daun jambu, bisa daun. Jambu. Maka saya berharap sampean tidak usah marah dengan pohon cemara. Jangan tanam pohon cemara di depan masjid. Itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Nih. Ini anak Uin ini harus benar-benar cerdas luar biasa. Kita dibekali karena kita umat yang akan ketemu dengan bangsa-bangsa. Kalau tidak dibekali, sangat berbahaya. Umat-umat dulu nggak dibekali karena belum ketemu. Coba kita dikasih ketemu. sampai ketemu orang Afrika, tidak usah emosi. Kenapa kamu hitam? Jangan udah biarkanlah Allah kasih mereka hitam karena Allah nitipkan singa di Afrika kalau dibikin putih dikejar singa, kelihatan kalau dibikin hitam sekali tengkurut, udah gak kelihatan ya, Cina kenapa tembem-tembem dan sipit-sipit? kenapa Cina tembem-tembem dan sipit? karena di Cina ketika salju turun, matahari keluar menyinari salju silaunya luar biasa akhirnya gerib-gerib ini biasa dan kenapa kita yang paling kecil dan minimalis tidak usah emosi hidung kita minimalis mata kita minimalis bentuk tubuh kita minimalis tidak ada sesuatu yang perlu kita ragukan dan risaukan karena itu oleh Allah kita ditempatkan di buminya yang paling indah namanya Indonesia tak ada negeri seindah Indonesia hawa yang sangat sejuk seperti ini Makanya orang Eropa pernah mengimpikan surga ketika Plato menulis Atlantis yang hilang. Orang Yunani galau di mana Atlantis itu. Padahal mereka sudah menjadi bangsa trendsetter dunia. Punya tuhan namanya Zeus. Tuhannya menikah dengan perempuan namanya Hera. Punya anak Hercules. Punya anak Hercules. Coba ya, punya anak Hercules. Mereka punya Plato, punya Aristoteles, punya Socrates Punya segalanya Tapi mereka tidak punya sesuatu yang disebut sur, surga Tanah yang airnya mengalir tanpa henti sepanjang tahun Daun tidak pernah rontok Hawa tidak panas, tidak pernah dingin Dan matahari yang tidak pernah ingkar janji Pagi terbit suri terbenam Itu tidak ada di Yunani Maka dikirimlah Pertolomius untuk mencari melakukan pengembaraan Mencari tanah surga. Pengembaraan itu menemukan kawasan namanya Argir atau Jabadiu, tapi tidak jadi pindah karena konflik kereta sama Sparta. Akhirnya muallim kapalnya Batolomius yang akhirnya melakukan perjalanan membawa seluruh keluarga besarnya terdampar di daerah namanya Maldiv buat kerajaan namanya Kanaya Laki-laki itu bernama Gudunga, yang akhirnya itu bukan surga. Anaknya yang namanya Mulawarman melakukan perjalanan mencari surga terdampar di ujung timur Kalimantan, membuat kerajaan Kutai Kartanegara. Kemudian punya anak Dewa Warman melakukan perjalanan terdampar di ujung Kulon namanya Salukonegoro. Punya anak Purnawarman masuk pedalaman Jawa Barat, bikin kerajaan besar namanya Tarumanegara. Kemudian Tarumanegara pecah dua yang ke utara namanya Kalingga dengan ratunya Sima, yang ke selatan namanya Galuh dengan raja namanya Sanaha. Punya anak Sanjaya masuk ke pedalaman Jawa Tengah, membuat kerajaan besar namanya Meta, Meta Haram. dan di situ terjadi pergolakan antara Hindu dan Buddha, dan Buddha saling serang antara Hindu dan Buddha. Jadi, sebelum bangsa-bangsa yang lain menjadi bangsa besar, kita sudah menjadi bangsa besar dan menjadi negara dengan keributan agama pertama antara Hindu sama Buddha yang Hindu menjadi kerajaan Sanjaya dipimpin Panukuh tapi Panukuh kemudian takut menjadi raja karena berhadapan dengan pamannya namanya Garung Garung ini menjadi budak kerasnya luar biasa saking kerasnya Garung akhirnya kemudian si Panukuh pergi ke India belajar ilmu arsitektur yang kemudian bergelar dengan nama Resi Gunadharma setelah itu Panukuh bergelar namanya Semarat Garung bergelar Semaratungga menjadi raja di kerajaan Syailendra tapi karena perang terus akhirnya kemudian tidak bisa bikin Candi karena budu semua akhirnya kemudian ketika bikin Candi dipanggillah seorang Hindu yang namanya panukuh atau Kuna Dharma membuat Candi Buddha dengan Candi Buddha dibangun oleh orang Hindu lahirlah Candi Buddha bernuansa Hindu namanya sambara budu sambara budura akhirnya panukuh menjadi menantu Raja Semaratunga kenapa karena anak Raja Buddha yang namanya Dhani jatuh cinta sama arsitek Hindu menikahlah musuh bebuyutan antara Buddha dan Hindu Raja Panukuh sama Semaratunga menikahi anaknya namanya Dhani dan bergelar Rakai Pikatan jadi antara 01 dan 02 jangan terlalu ribut khawatir anakmu menikah akhirnya Rukun yang Hindu dibikinkan Candi namanya Prambanan setelah itu pisah menjadi bangsa karena ada apa, bencana di Jawa Tengah Sailendra pindah ke Palembang dengan pemimpin Bala Putra Dewa membesarkan Sriwijaya Sindok kemudian bergeser ke timur jadi Doho Kadiri dan kemudian menjadi sebuah kerajaan besar setelah muncul kerajaan kecil Kadipaten Tumapel di Malang yang kemudian diambil alih oleh Kenarok setelah itu Kenarok menaklukkan Kadiri tahun 1222 berdirilah kerajaan Singosari kerajaan besar pertama di Nusantara yang pusatnya ada di Kota Ma, Malang dan akhirnya lahirlah Anusapati, lahirlah Tohjoyo, lahir Ranggawuni dan terakhir dipimpin oleh Raja Besar namanya Kertanegara. Kertanegara menaklukkan dua 3 dunia, pusatnya ada di Kota Malang. Maka Malang punya tanggung jawab besar untuk kembali menjadi mercusuar dunia, menaklukkan dua pertiga dunia. Ini Malang mampu mengalahkan orang Mongolia padahal Mongolia dipimpin jenggiskan mampu menaklukkan Arab menaklukkan Eropa menaklukkan China berhadapan dengan kertanegara dari Singosari Nusantara Mongolia takluk untuk yang pertama kali di muka bumi akhirnya mereka pulang kembali ke Mongo Mongolia sehingga kita bisa melihat sisa-sisanya salah satunya adalah sebuah daerah di semenanjung Korea Selatan dengan provinsi namanya Kimhai yang babat hutan bernama Surowareng. Tidak mungkin orang Korea Selatan bernama Surowareng kecuali orang Singosari. Jadi kita menjadi sebuah bangsa besar waktu itu. Jadi jangan pernah merasa kecil, makanya bangsa ini punya segalanya. Apa yang tidak dimiliki oleh bangsa ini? Orang Eropa punya kisah cinta namanya Romeo Juliet. Orang Arab punya kisah cinta namanya Kais dan Laila. Orang Cina sampai Ingtai, orang Indonesia punya ande lu, Lumut. <laughs> Di Kalimantan punya kisah cinta Putri Junjung Pui. Di beberapa daerah punya kisah cinta. Sana punya Samson, sini punya Bantung Pondowoso Sumatera punya Pahit Lidah, Jawa Barat punya Sangkuriang. Kalimantan punya lambung mangkurat semua punya sana punya ibu tiri yang kejam namanya Cinderella kita punya bawang putih bawang merah apa yang tidak kita punya orang Eropa punya manus, punya makhluk yang bisa berbicara namanya kura-kura ninja kita punya kancil nyuriti imun apa yang kita tidak punya kita punya segalanya makanya jangan merasa menjadi bangsa yang kecil kita bangsa yang besar Akhirnya Singasari menjadi besar karena tidak lagi ribut masalah agama. Kemudian Gajah Mada merukunkan kembali antar perbedaan dalam satu slogan besar namanya Bineka Tunggal Ika. Semenjak itu bangsa ini saling jaga bahkan antar ibadah saling jaga. Yang Hindu jaga Buddha, yang Buddha jagahin Hindu. satu jaga wihara satu jaga pura satu jaga candi jadi kalau hari ini bangsa ini dipelopori oleh banser yang menjaga gereja di bulan natal jangan salah itu adalah warisan asli bangsa Indonesia jangan digoreng sana goreng sini itu asli warisan bangsa Indonesia jadi kalau dulu kita diajarkan lakum dinukum waliyatin kita sudah punya mekanismenya Allah mengajarkan walayah khuddu ala tuamil miskin, kita punya mekanismenya makan tidak makan kum, kumpul. Setiap apapun makan ngumpul pasti makan. Makanya kalau harus ngumpul harus dikasih makan. Jadi bangsa ini sudah Islam itu mengajarkan manusia agar tidak lupa bahwa manusia itu berbangsa-bangsa. Makanya kaum Muslimin datang kemanapun tidak pernah kaget, ketemu yang PCO oh manusia, oh manusia, Eropa tidak pernah diajarkan itu, makanya orang Eropa selalu memandang bahwa bangsa yang terbaik adalah ras Arya, ras kulit putih, di luar itu bukan bangsa manusia. Makanya setelah di start, setelah ada perjanjian besar yang namanya edit of demarcation Dunia dibagi dua antara Portugis dan Spanyol. Portugis tiba-tiba melakukan pelayaran sampai ke Tanjung Harapan Pintu masuk ke Afrika Lihat orang Afrika hitam, gosong gitu Oh ini neraka Karena bagi mereka orang neraka adalah orang yang disiksa di neraka Karena tidak patuh sama Tuhan Dibakar dan gosong tapi tidak boleh mati agar bisa disiksa lagi Makanya begitu lihat orang kulit hitam, ini saya, ini pertemuan neraka. Maka mereka menembaki orang Afrika dengan satu tujuan apa? Membantu pekerjaan Tuhan yang belum selesai. Sehingga kemudian setelah itu seluruh perbudakan berasal dari Afrika. Dan Afrika menjadi ladang budak sampai kemudian orang Afrika takut diperbudak. Sehingga ada yang memotong telinganya agar tidak diambil sebagai budak Ada yang memotong bibirnya agar tidak diambil budak Ada suku yang mengambil hidungnya agar tidak diambil budak Bahwa kemudian sekarang berubah Bahwa cantik adalah tanpa bibir Cantik adalah tanpa telinga Cantik adalah tanpa hidung Itu sesungguhnya adalah cara mereka agar tidak dijebak oleh sistem perbudakan perbudakan Eropa oleh perbudakan Afrika di Eropa sangat mengerikan sampai kemudian tertuang dalam sebuah legenda besar namanya Amistad atau manusia lambung kapal dan di kapal-kapal itu budak-budak tidak bisa berbicara apa-apa maka kemudian pembicaraan mereka menjadi sebuah bahasa musik yang dikenal dengan musik akapela dari musik akapela diadaptasi menjadi musik jazz Dari musik jazz berubah menjadi musik blues Dan diambil untuk reformasi gerakan di Eropa Menjadi musik rock Yang akhirnya kemudian masuk Indonesia menjadi rock dut. <tuk> ini bangsa, ini, kita tidak tahu Orang-orang Eropa kemudian ikut perjanjian kedua namanya Tratado de Tordesillas, sebuah perjanjian pergerakan bangsa Eropa ke semua negara sebelum perjanjian Saragosa. Orang Eropa masuk ke Nusantara, dia melihat orang kecil-kecil, "Oh, ini yang namanya turunan monyet." Karena sebelumnya orang Eropa sudah diajarkan bahwa turunan monyet tertua ada di Nusantara namanya Pithecanthropus erectus, Wajakensis dan Soluensis sehingga mereka menembaki orang-orang Asia yang kecil-kecil karena mereka menganggap kita ini turunan mo, monyet. Dan ini, Islam sudah diajarkan, makanya Islam ketika ketemu bangsa yang berbeda tidak perlu kaget karena sudah diajarkan dari awal melalui ibadah haji nengok Jabal roh Rahmah. Tapi Jabal Rahmah pernah hilang dari peredaran karena runtuh oleh keadaan, mungkin gempa bumi atau apa atau banjir sehingga hilang lahirlah orang besar mencari jejak manusia namanya Nabi Allah Ibrahim alaihis salam Nabi Ibrahim nyari beserta anaknya ketemu jejak itu Alhamdulillah ada jejak bisa ditemukan kembali Berdiri di situ sambil berdoa, "Rabbana ini akan untuk biwatin 5 tim lirii, 4 titikal, 5 Rabbana, 5 sholata 5 titikal, 5 titikal, 5 titikal, 5 titikal, 5 titikal, 5 titikal, 5 anak cucuku semuanya 5 titikal, 5 titikal, 5 titikal, 5 titikal, 5 titikal, 5 titikal, 5 titikal, 5 titikal, dan kasih dia buah-buahan, walaupun tanpa ada pohon. Wah, akhirnya Nabi Ibrahim menjadi legenda dunia, sehingga namanya disebut-sebut oleh semua agama di dunia. Orang Islam menyebut Ibrahim dengan istri Sarah, orang Yahudi menyebut Abraham dengan istri Sarah, orang Nasrani menyebut Abraham dengan istri Sarah, orang Hindu menyebut Brahma dengan istri Saraswati. Sarah, Swati. The. Syara, Sarah, dan Saraswati kemudian Nabi Ibrahim mengilhami lahirnya agama besar karena punya anak dua yang satu Isha' yang satu Isma, Ismail dari Ishak lahir Ya'kob punya anak dua belas dikenal dengan nama Israel anaknya namanya Bani Israel, Israel. dari situ lahir Musa melahirkan agama besar Yahudi lahir Isa, melahirkan agama besar Nasrow, Nasrow tapi dari jalur Nabi Muhammad, melahirkan dari Nabi Ismail, melahirkan Rasulullah dengan pusat Kota Mak, maka agar kalau ketemu tidak konflik antar keturunan Nabi besar Ibrahim maka Rasulullah diangkat ke langit diselesaikan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa karena potensi keributan adalah potensi Masjidil Haram Masjidil Aqsa Masjidil Haram ada Rasulullah Masjidil Aqsa ada Yahudi Nasrani maka dibangun resolusi konflik apa kaum muslimin disuruh ibadah ha Haji untuk menengok sejarah Ibrahim ke makom Ibrahim untuk menengok jejak Ismail ke, maka, ke Hijir Ismail menengok jejak Siti Hajar ke Sofa Marwah melempar setan yang dilakukan oleh di Nabi Ibrahim Jamarat Ula, Wuslo, untuk apa? menyadari bahwa pada satu titik semua bersaudara setelah itu resolusi terbesar dibikin oleh Allah disuruh sholat dan sholat tidak boleh melupakan kama barok ta'ala sayyidina Ibrahim, Waala Ali Sayyidina Ibrahim. Pada Nabi Ibrahim dan seluruh keturunan Ibro Ibrahim. Keturunan Ibrahim itu siapa Yahudi Nasrani termasuk Ali Ibrahim. Makanya ketika kiblat berbeda sesama saudara jangan menafikan tapi saling mendoa, mendoakan. Hebatnya Islam. Kalau kita nggak bisa mencerna itu, Islam nggak akan pernah maju karena nggak bisa mundur. Dan hari ini kita ketemu dengan bangsa-bangsa, kita ketemu dengan semua agama di Malang Masjid bersebelahan dengan gereja. Ini ketemu semua hari ini, kita ketemu dengan orang Jepang. Jepangnya nggak datang secara langsung, tapi make-nya datang nih, make nya datang, orang Korea datang dengan Samsungnya. Sound system Jepang Nah no. Terus Orang Eropa sekarang datang Dengan mesin printernya Untuk mengeprint backdrop di belakang saya Semua datang Yahudi selalu datang setiap hari Untuk mengangkut orang berkika Haji yang bisa-bisa bikin pesawat Orang Yahoo, Yahudi Orang Nasrani selalu datang Mendatangi istri kita Ketika istri kita pengen parfum dan bedak Yang lebih beradab karena kalau bedak-bedak beras ditumbuk belondeng, nggak bisa. Eksistensi banser akan nampak, eksistensi TNI akan nampak, eksistensi organisasi apapun akan nampak, eksistensi anak-anak UKM akan nampak, kalau ada tulisan yang mengeksistensikan mereka. Dan itu dilakukan oleh orang Cina mengirim mesin bordir namanya Butterfly. Sama mau apa -apa ya? ini umat Rasulullah sudah ketemu dengan semuanya yang terbangan merasa bahwa itu paling islami kenapa? karena kayu tebang sendiri kulit kambing potong sendiri tapi jangan lupa paku pinesnya dibuat oleh orang Cina <risas> gak bisa kan? ini dunia baru kehidupan kita gak bisa lepas keribut Prabowo dan Pak Jokowi rukun berangkulan muncullah kelompok kowarij jilid 2 sebagaimana ketika Sayyidina Ali dan Muawiyah bin Abi Sofyan bikin tahkim lahirlah orang yang tidak terima dengan kerukuran mereka namanya kowarij hati-hati sekarang di Indonesia muncul neo kowarij Makanya situasi Neo Khawarij melahirkan sebuah sistem tanda dunia yang saya sangat-sangat sangat sedih melihat itu. Apa? Setiap sistem tanda dunia untuk memisah kekerasan dan kelembutan pasti keluar anjing. Nabi Musa selakin keras, maka kemudian Nabi Musa diminta oleh Allah cari bina makhluk yang paling hina di matamu. Nabi Musa bawa anjing. Tapi di tengah jalan ternyata Nabi Musa melihat manfaat anjing. Dimakan kutu dia diem. Taiknya dimakan kumbang-kumbang. Akhirnya anjing dilepas. Setelah itu berkata. Ya Allah aku gak jadi bawa makhluk yang paling buruk. Tadi kamu rencananya mau bawa apa Musa? Aku membawa anjing. Ternyata anjing saya lihat ada manfaatnya. Anjing masih makhluk yang bermanfaat. Ya sudah seandainya kamu tadi baca bawa anjing. Maka kamu akan kuhapus namamu dari sejarah Nabi-Nabiku anjing keluar ini anjing ini, kalau sudah situasi keras ada anjing hati-hati Mem, memisahkan antara trad, apa zaman Romawi dan agama Samawi, keluar anjing namanya Kitmir, anjingnya Nabi anjingnya Ashabul Kahvi. kemudian era Rasulullah berkembang dengan biasa saja tapi akhirnya setelah Rasulullah keras juga, kekerasan-kekerasan setelah zaman Rasulullah melahirkan ilmu tasawuf dimulai dengan Robi'ah al-adawiyah ya Allah kalau ada nikmat buatku di dunia aku gak butuh berikan sama musuh-musuhmu ya Allah kalau ada nikmat buatku di akhirat aku juga gak butuh berikan sama kekasih-kekasihmu ya Allah kalau ibadahku karena takut neraka bakar aku di dalamnya kalau ibadahku karena aku ingin surga tutup surga itu dariku tapi kalau ibadahku karena aku rindu sama engkau ya Allah awas jangan kau palingkan wajahmu dariku lahirlah kemudian tradisi tasawuf setelah muncul tasawuf, tasawuf juga semakin eksis akhirnya kemudian tasawuf muncul sebuah tarekat yang sangat keras melatih diri untuk apa, untuk menyembunyikan kebaikan tarekat itu dikenal dengan nama tarekat maulamatiyah atau malmatiyah yang didirikan oleh syahamdun bin ahmad bin amarah jadi caranya orang itu tidur di masjid tapi tidak sembahyang Sampai semua orang mengolok-olok, kuat tidak diolok-olok semua manusia tidak melakukan kebaikan Padahal dia sesungguhnya sholat, tapi tidak kelihatan Kalau sholat masih kelihatan, dia datang membawa botol arak Jadi menggunakan kejahatan manusia, mencemooh dia untuk menguatkan batinnya Akan tetapi itu berubah lagi menjadi simbol-simbol baru Maka kemudian pada mursyid kedua yang namanya uh, Syekh Abu Yazid Al-Buslohmi Kemudian Syekh Abu Yazid al menggunakan simbol lagi simbol tasawuf satu subuh kemudian saat Syekh Abu Yazid berjalan tiba-tiba ada anjing lewat Syekh Abu Yazid sarung begini jubahnya tiba-tiba anjingnya menengok ya Syekh jangan begitu Syekh Abu Yazid kaget itu siapa yang ngomong enggak taunya anjing yang lewat ya Syekh jangan begitu aku juga enggak ingin terlahir sebagai anjing aku ini takdirku menjadi anjing tapi kalau engkau jijik padaku, aku juga tidak masalah. Tapi caramu melihatku dengan memicingkan matamu penuh kesombongan itu, kamu cuci dengan tujuh Samudra juga tidak akan bersih, ya Syekh Akhirnya Sheikh Abu Yazid Al Mustamis sadar dan kemudian setelah itu tidak pernah menghina makhluk yang lain lagi. Jadi setiap ada situasi pasti tanya anjing. Hati-hati. Di Jawa kemudian lahirlah tradisi yang keras ketika konflik jepang pajang yang satu bergerak dalam ilmu fikih yang satu bergerak dalam tasawuf muncul apa kekerasan itu ditandai dengan seh mutamakin mana-mana bawa anjing yang satu bernama im iman yang satu bernama ihsan. Nah di Jakarta ketika orang semakin keras secara fikih tidak bisa menerima pembedaan orang lain tiba-tiba ada anjing naik mas masjid. Ini bagi saya yang terbiasa mengikuti tanda zaman Saya tidak bisa menganggap ini biasa-biasa Karena tiba-tiba anjing naik mas, masjid dan anjingnya terbunuh Kalau saya ditanya kenapa Kiai ada anjing naik masjid Mungkin Allah mengingatkan karena tempat bermain anjing Selama ini sering dipakai untuk sholat Sehingga anjing tidak punya tempat lagi Maka dia datang ke tempat sholatnya orang eh, eh, Islam Mungkin begitu Hati-hati kalau sudah berbicara tentang anjing ini sebuah tanda-tanda luar biasa. Padahal, seorang ulama fakih, kalau melihat anjing naik masjid, pasti dia sujud syukur. Alhamdulillah, hari ini ada anjing naik masjid. Ilmu sekian tahun yang pelajari tentang Toharoh membersihkan anjing najis, anjing mugholadoh dari atas masjid. Bisa saya praktekkan karena ada anjing naik masjid kalau tidak ada anjing naik masjid mustahil ilmu ini saya praktekkan karena untuk mempraktekkan butuh anjing naik masjid dan kiai haram bawa anjing naik mas masjid maternuun ya Allah mestinya gitu Hai ini, ini khawarij ini hati -hati. ini muncul khawarij khawarij ini. jadi makanya kita ini menghadapi situasi yang <tuh> gitu udah enggak terima rukun ini bangsa Makanya kita ini menghadapi situasi yang tidak main-main Para hadirin yang berbahagia Jadi Islam ditarik ke belakang Untuk apa? Mampu menjadi bagian dari resolusi konflik Dari residu peradaban yang masih ada Dari seluruh masa lalu yang hari ini bertarung Islam harus menjadi masa depan Makanya Islam harus menjadi bagian dari resolusi konflik Bukan Islam menjadi bagian dari kon konflik makanya Rasulullah selalu mengatakan siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah dikasih ngerti dalam urusan agama khairan itu nakiroh maka khairan kalau nakiroh makanya khairan kamilan kebaikan yang sempurna kebaikan yang sempurna tidak mungkin milik manusia karena manusia tidak mungkin bisa sempurna maka kebaikan manusia nggak mungkin bisa berdiri sendiri maka manusia kebaikannya bersama-sama Malam hari ini pengajian ini baik, baiknya luar biasa. Kalau dilihat dari pengajian malam hari ini baik, yang paling baik siapa? Hmm. Ya pasti inilah. You know. Oh iya. Yeah? <tuh> ya ini pasti ini. Karena dikasih make sendiri minumnya empat. Duduknya di sini ini orang terbaik malam hari ini nggak usah komplain. Ya, ada yang menandingi kebaikan manusia satu ini malam hari ini ini orang paling baik tapi karena kebaikan manusia nggak bisa berdiri sendiri maka saya nggak boleh mengaku yang paling baik Kebaikan saya malam hari ini nampak karena ada acara PTKI PTKI dan kalau nggak ada acara PTKI apa saya nampak di sini yang nggak maka yang baik siapa ya panitianya dong-undang saya lo kan kebaikan baru dua udah masalah kalau kemudian saya ngomong ya kalau panit kalau saya nggak datang panitianya juga jelek panitianya kalau saya nggak datang nggak bikin acara anda nggak terlihat di situ ya ribut sampai pagi juga nggak selesai apalagi kalau sampean ikut-ikutan gara-gara kami kiai itu menjadi baik lah kenapa kalau kami tidak ada yang datang kiai tidak ngaji lah apa? cekson itu kan masalah Bih masalah ini disebut Cekson, untung masih nyebut Cekson. Kalau nggak dianggap dan oh, itu. <laughs> Tapi anda duduk di situ kenapa? Karena ada orang yang gelar kar karpet. Nah yang gelar karpet itu tadi apakah sholat duhur? Yang nggak ngerti. <laughs> itu kenapa kemudian karpet bisa digelar? Karena ada Uwin Malik Ibro Ibrahim yang membuat lapangan menjadi datar dari mana lapangan menjadi datar karena dibiayai oleh anggaran pendapatan belanja negara kalau sudah berbicara anggaran pendapat belanja negara ini menjadi sumber yang sangat banyak Di situ ada cukai rokok 174 triliun Ayo. makanya jangan haramkan rokok ya kalau rokok diharamkan maka 174 triliun menjadi ha haram untuk membangun fasilitas-fasilitasnya haram maka yang mengharamkan rokok dosa mengambil fasilitas pemerintah lo itu makanya kiai biasa aja orang tanya kenapa kamu kok nggak ngerokok kalau ngerokok pusing kiai Oh ya sudah makro kenapa kamu ngerokok kalau nggak ngerokok malah pusing kiai. wajib bisa main-main dan kemudian ketika ini dikeluarkan menggunakan sistem perbank perbankan uangnya masuk lewat perbank, perbankan anda haramkan bank maka anda haram menggunakan fasilitas yang dikeluarkan oleh perbankan bahkan baca Quran menjadi haram karena seluruh percetakan Quran pinjam dulu duitnya ke bank sebelum dibeli oleh negara itu macam-macam sudah makanya kemudian ini menjadi indah karena banyak macam-macam pengajian jadi indah karena ada maka makanan ketika sudah berbicara makanan Allahumma barik lana kenapa mutakalim al-ghair bukan mutakalim wahda karena makanan melibatkan banyak oh orang yang nanem siapa yang masak siapa yang bikin rice cooker siapa yang bikin korek siapa yang bikin bumbu siapa yang ulek-ulek siapa yang bikin cobek siapa sementara kita nggak pernah bertanya saat bikin cobek airnya kurang jangan-jangan dikencingi sama tukang cobek menurut tahu kita loh ini loh jadi Islam makanya ketika kita ketemu ini semua menjadi indah makanya kiai-kiai mana ada yang bilang hancurkan Yahudi? gak ikut kita kalau hancurkan Yahudi semuanya mati, ya kita pergi haji renang. <tik> Le, biasa aja, makanya santri kiai biasa aja. Loh itu dan itu yang dilakukan oleh rosu. Allah ketemu dengan bangsa yang berbeda tidak masalah. Islam tetap diajarkan amanu amilul shalihat. Akan tetapi Rasulullah tetap membentuk sebuah kesepakatan besar, namanya Piagam Madi, Madinah. Jadi kalau berbicara Al-Qur'an di situ ada watini wazaitun, waktu di sini nawahad al baladil amin, lekat kelak nahl insan nafi aksanita kum, sumarodat nahu asfalasafilina illalladina amanu amilusoh lihat. Kita ini aksanita kum, tapi aksanita kum kita ini aksanita kum endo. Nisa ya jelek-jelek pesek-pesek gini Aksani takwim Arab ya cantik ganteng Aksani takwim Eropa tinggi ba? besar Nah tinggal bagaimana kita mensikapi amanu wa lihat maka Alhamdulillah kita mendapatkan amanu tapi amanu kita berliku-liku karena kita tidak ketemu langsung rosulullah yang ketemu langsung Rasulullah orang Arab namanya sokhabat makanya sokhabat namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali gak ada namanya sokhabat kok Tukijoh itu gak ada yang ketemu Rasulullah bukan kita yang ketemu Rasulullah orang Arab makanya Islam ketika di Arab gak ada masalah karena secara sosiologi dan antropologi masih sama ketika jubah harus dipakai sokhabat gak ada masalah tapi ketika dipakai oleh orang malang bermasalah karena orang malang harus pergi tandur, pergi der, ke sawah. Makanya para ulama dulu ketika masuk ke Indonesia, baju syar'i yang dari Arab tetap disebut baju syar'i, dipotong. Begitu dipotong, potongannya disebut sarun. Begitu orang Jawa enggak punya huruf ain, punya nyango, jadinya sarung. Anda di saru, sarungan, akhirnya auratnya baina surra wa sempurna sempurna dilinteng gini. Nah, akhirnya ada cantolannya. Nah, nyantol gini. Akhirnya takbir antaranya dada sama udel di atas perut sempurna. Allahu Akbar, nyantol. <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> nyantol, inilah makanya para kiai kalau takbir biasa aja, <tuh> Allahu Akbar, wong pasti nyantol. Makanya yang anti sarung biasanya takbirnya ogoh <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> Iya karena takut melorot indah <tuh> inilah ya nah, ini yang kemudian kita oh ini tahu di tempatnya oh kita di Indonesia biasa aja kita menjadi orang beriman pun berliku-liku saya contoh saya ini beriman berliku-liku ditempilingi saya sama bapak saya karena biar ngerti iman asya'adu'ala in'allah Allah gitu bismillah buak gitu sampai leng. Dan bapak saya juga berliku-liku untuk mendapatkan iman belajar dari guru-gurunya. Guru-gurunya belajar di kiai-kiai dari langitan. Ada ada kiai kholid, ada kiai banyak sekali. Kemudian guru-gurunya belajar kepada kiai fake. Kiai Faqih belajar kepada kiai Abdul Hadi. Kiai Abdul Hadi belajar pada kiai Hashim Asari, pendiri NU, NO. Kiai Hashim Asari belajar pada kiai Asari, kiai khairon, kiai Soleh. Kiai Asari belajar kepada kiai Abdul, kiai khairon di Purwodadi. Kaya, kaya khairan, belajar pada Kia Abdul Wahid di Solo Solotiko, belajar pada Kia Abdul Halim di Boyolali, belajar kepada saya Kyai Sofyan di Tuban, belajar pada Kiai Jafar di Tuban, belajar pada Kia Abdul Rahman Lasem, belajar kepada ba Abdul Halim Benowo, belajar pada Bajokro Joyo Sunan Geseng, belajar kepada Sunan Kali Joko, belajar kepada Sunan Bonang, belajar kepada Sunan Ampel, belajar pada Bhab Rohim Asmoro belajar pada Syekh Jumatil Kubro, belajar pada Syekh Muhammad. Syed Muhammad belajar pada Syed Ahmad Jalaluddin belajar pada Said Abdul Malik di Mongol, belajar pada Sayyid Alawi Amil Fakih belajar pada Sayyid Ahmad Saqib Berbat belajar pada Sayyid Ali Khaliq Qasam, belajar pada Said Alwi, belajar pada Sayyid Muhammad, belajar pada Said Alwi, belajar pada Sayyid Ahmad Al-Muhajir, belajar pada Said Isa Naqib, belajar pada Sayyid Ubaidillah, belajar pada Sayyid Muhammad, belajar pada Said Ali Uraiti, belajar pada Sayyid Ja'far Sadiq, belajar pada Sayyid Bakir belajar pada Said Ali Zainal Abidin, belajar pada Sayyidina Hasan Husain, belajar pada Sayyidina Ali nah ini yang belajar langsung pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa jadi kisah cinta apa kisah iman kita berliku liku jadi untuk jadi amanu makanya kita ini punya corak iman yang model Allah aksani takwim indonesia Sahabat ya gaya Rasulullah sana persis korban unta masih bisa karena sahabat lahir di Mekah, di Madinah. Orang sini nggak punya unta, maksakan diri korban unta ditangkap polisi karena nyuri untanya kebun bina. binatang binatang nih Orang sekarang enggak ngerti itu. Makanya ada ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah nabi wal jamaah pertama sahabat berjamaah keduanya tabi'in, tabi'au tabi'in, dan seterusnya kita ini warjamaahnya siapa? warjamaahnya ulama indonesia ya gayanya begini, biasa aja kan gitu, sama Islam pindah ke Madinah, ya menghasilkan corak Madinah mulai ketemu dengan orang Cina, mulai ketemu dengan orang Yahudi setelah itu pindah ke Persia Ketemu ulang Persia Di Persia ketemu dengan Raja Rustum Penyembah api orang Majusi Raja Rustum mengambil menantu Sayyidina Hussein Putra Sayyidina Ali Lahirlah tradisi baru Kemudian orang Majusi masuk Islam tapi orang Majusi yang sebelumnya menyembah api, apinya ditaruh di bangunan tinggi namanya Manaro. Begitu masuk Islam apinya dibuang, Manaronya ditaruh di depan mas, masjid. Maka semenjak itu setelah masuk Islam, orang Persia meninggalkan api, tapi menaruh Manaro di depan masjid. Setelah itu semuanya pingin bangun Manaro, yang akhirnya Manaro sampai Malang namanya Menoro Sampai Indonesia bernama Menah menara itu tiang apinya orang maju hazuzi baru dan bergerak terus itu terus bergerak sampai akhirnya Sayyidina Hussein terbu terbunuh. Sayyidina Hussein terbunuh menjadi tragedi yang luar biasa. Karena itu maka kemudian seluruh dunia memperingati bahwa bulan Asyura adalah bulan Du Duka sampai Nusantara dikenal dengan nama bulan Asyura atau bulan Su Suro. yang akhirnya orang Indonesia kalau bulan Asyura tidak mantu, tidak menikahkan anak, karena itu bulan du, duka nah ini terus biasanya santunan anak ya, yatim tapi bagi yang tidak mengerti itu Allah Allah, itu karena orang Indonesia orang Jawa terutama, karena hormat pada Kidul mantu kalau ada yang bilang begitu ini orang bodoh ini orang gak ngerti dengan apa? dengan genealogi ajaran is, Islam yang mengalami problem sosiologi dan antropologi dalam setiap negara bangsa yang mengatakan Nyerogi mantu siapa? namanya Ngabdullah Ngabdullah ini orang pati daerah bakaran miskin gak kuat akhirnya ikut Belanda namanya Kiai Tunggul Wulung nulis dua serat satu serat sabto, palon, noyok, kinggong. yang kedua yang kedua Sabtu Palon Noyo Genggong mengatakan bahwa yang nyerang Majapahit adalah orang dem demak, padahal yang nyerang Majapahit Kirindrawardana dari Kediri yang merupakan dendam jaya katuang terhadap ija Ijaya. Inilah ya yang satu serat purno namanya darmo gandul gandulo darmo gandul cuman rimo gandul telur dua itu <tuh> gandul di mana di gandulo co gandul melonco itu alo-alo aloknya orang sunat islam sunat kan melonco itu depannya lah, tidak sempurna kalau belum ketemu Dewi berjiwa mati. maka Farsi adalah jalan keluarnya dharmo gandul gandul itu aja kok tuh sampai kursi ini cuklek lo mestinya akan menyerang depan katanya nyamping nah inilah terus bergerak Islam itu sampai akhirnya masuk ke nusan Nusantara dan ketika di Nusantara ketemu bangsa yang sudah beradab kerajaan-kerajaan besar yang paling berat karena ketemu orang Hindu Hindu itu yang boleh ngomong agama namanya Brahma, Brahmana Kesatria nggak boleh ngomong Kasta kesatria para raja nggak boleh ngomong agama. Wisya kastanya para pegawai nggak boleh ngomong. Termasuk sudra nggak boleh ngomong. Kastanya petani, pedagang nggak boleh ngomong. Tukang apalagi kasta paria kastanya pengemis. Apalagi di bawahnya kastanya kuca, kastanya copet. Apalagi di bawahnya kastanya meleka, kastanya para maling. Tapi kalau ketahuan lari di bawahnya ada kasta terburuk namanya candala, maling kalau ketahuan berani namanya begal. Makanya ketika kemudian para brahmana ini yang ngomong agama, brahmana itu ner dunia, sudah nggak mikir dunia. Karena para brahmana biasanya sudah melewati fase Upanisat menghilangkan jati diri, jati diri. Upanisat itu menghilangkan jati diri. Contoh habis jadi rektor pergi kemana jadi bakul dawet itu Upanisat. Setelah itu kabumian, kabumian itu menjalankan dharma hidup seperti wataknya bumi. Semakin dilukai bumi semakin mengeluarkan kebaikannya. Semakin disakiti mengeluarkan emas. Semakin dilukai mengeluarkan air. Maka orang menggunakan prinsip bumi, namanya kabumian. Setelah itu menjalankan dharma namanya upawasa, meninggalkan dunia dengan cara tidak makan, tidak minum, dan tidak menggauli perempuan perempuan itu nah Brahmana itu di situ. Makanya ketika Islam datang disebarkan oleh pedagang, Tidak bisa diterima, Karena pedagang itu sud, sudra, Makanya kalau ada cerita Islam disebarkan oleh pedagang, Itu nggak benar secara epistemologi pengetahuan, Tidak bisa dipertanggungjawab, Jawabkan, Metodologinya pasti keliru, Karena sudra tidak boleh ngomong agama, Makanya jangan kemudian kita mengikuti Islam disebarkan oleh sudra, Orang Indonesia nggak mau, Karena sudra adalah sud. Sudra, maka kemudian muncullah konsep para wali, wali itu apa? orang yang sudah tidak memikirkan dunia wali adalah orang yang selalu mengabdikan dirinya untuk berhubungan dengan Allah innaladzina qalu rabbunallah summa staqamu falah khaufun alaihim walahum yakhzanun inna awliya allahilah khaufun alaihim walahum yakhzanun innaladzina qalu rabbunallah summa staqamu tatanazzalu alaihimul malah Allah makanya kemudian muncul konsep wa, wali wali ini konsepnya sama dengan Brahmana gak mikir dunia, dunia dan wali pertama kali turun ke sini namanya Sayyid Jamalutin al Husaini Al-Kapir yang kemudian dikenal dengan nama Syekh Jumatil Kubara wali-wali ini kemudian melihat oh ini sudah merdeka ini bangsa ini sudah jadi gimana cara ngajarinnya ceritani surga juga enggak terlalu tertarik orang Nusantara surga yang penuh air orang sini banyak air di mana mana bahkan sering banjir orang Indonesia diceritani surga itu buah-buahannya banyak buah-buahan di sawah-sawah juga bah banyak diceritani surga itu istrinya banyak orang Indonesia pusing jangankan banyak satu aja udah bikin pusing kepala kenapa karena perempuan Indonesia mandi mandiri karena pekerjaannya bisa dikerjakan orang Arab perempuan yang nggak mandiri karena apa berburu bukan perempuan perang bukan perempuan berebut makanan dengan antar suku bukan kerjaan perempuan semua kerjaan laki-laki maka laki-laki superior dibanding perempuan perempuan tapi perempuan Indonesia bisa bekerja Mipil jagung perempuan nanam padi perempuan metik kopi perempuan numbuk padi perempuan makanya perempuan di Indonesia itu mandiri ditinggal laki-laki pun masih bisa hi hidup makanya menghasilkan perempuan yang eksis perempuan yang bisa cerewet terhadap laki-laki lakinya itu makanya eksis dia lah orang sini punya satu aja pusing bayangannya banyak ah, nggak deh pusing nanti kita jangan gitu itu Makanya agar perempuan Indonesia ini tidak lagi cerewet Dibikin untuk tidak eksis lagi Dibikin tergantung, matanya ditutup, tidak boleh apa-apa Akhirnya eksistensinya turun Sehingga apa? Gerakan perempuan tidak lagi punya kemandirian Dan jangan pernah berharap punya bangsa yang kuat Kalau perempuan tidak dikasih tempat dan kedudukan karena tiang negara itu itu bukan ini itu kuncinya makanya Allah menggambarkan perempuan itu sawah maka sampai jangan lupa suatu saat anda punya sawah tanam yang baik kalau pengen sawah menghasilkan tanaman yang baik jangan sampai sawah itu banyak rumput dan banyak sampah makanya perempuan harus selalu terlihat cantik dan indah kalau sudah berjalan masukkan ke salon itu, itu tugas laki-laki jangan pura-pura nggak -pura denger perempuan itu sawah dia sawah dia tidak boleh kekurangan air dan kekurangan pupuk nanti tumbuhannya jelek maka kemudian tugas laki-laki mengairi dan memupuknya jangan sampai perempuan itu sedih karena tidak punya sesuatu kering hidupnya maka agar perempuan itu senang hatinya, menumbuhkannya juga cukup bagus, maka kasih dia uang. Dan yang memberi uang, laki-laki, maka tidak pantas laki-laki pegang uang, biarlah perempuan yang pegang uang. Ya, Laitu, Itu rumus kehidupan dari sekarang, sudah harus mulai saya ajarkan pada kalian, anak-anak muda, penerus bangsa, sawah kalau ditanam tidak boleh dibakar, karena kalau sawah tanamannya dibakar, sawahnya tanamannya akan mati maka perempuan tidak boleh dibikin emosi batinnya lindungi agar dia tenang dan tidak emosi dan marah oh, oh. nisa. kita punya mobil agar tidak cepat rusak masukkan garasi lindungi dari panas karena kalau sampai perempuan panas hatinya keturunannya bermasalah karena tepat di bawah payudaranya ada jantung. Kalau jantungnya panas, payudaranya mendidih. Air susu diminum anak, anaknya nggak sehat karena minum air susu yang panas. Teteknya beng, benge. Maka muncul istilah tetek benge. Makanya jangan dibikin emosi, tenangkan dia, sayangi dia, agar menghasilkan tumbuhan yang ba, yang bagus dan laki-laki yang hebat adalah laki-laki yang bisa menyenangkan wanita lo kok enggak berani tepuk tangan kenapa ya maka sekarang mulailah berdoa jangan pesimis ya Allah betapa beratnya kalau aku harus memiliki seorang perempuan maka limpahkan rezeki untukku agar aku bisa menyenangkan perempuanku itu dong itu baru jangan dibikin emosi karena perempuan kalau marah itu sebenarnya buang sampah biarlah perempuan yang emosi maka jangan kau tutup tempat sampahmu. Karena perempuan kalau buang sampah sebenarnya adalah butuh curhatan laki-laki agar menampung sampahnya. Sampah dibuang, jangan kau tutup sampah. Yang menumbuhkan tanah menumbuhkan keturunanmu. Informasinya lagi-lagi makanya perempuan itu bagus selama selalu basah oleh barokah dari Allah. Cium tangan suaminya dapat pahalanya, ajar asyhad. Kamu cuma dapat pahalanya salaman. Tidur bersanding dengan suaminya dia dapat pahala sholat di depan Ka'bah mu cuma dapat pahalanya tidur <SILENCIO> kalau hamil dihitung apa perjalanan jihad visabilillah siang makan dihitung puasa malam tidur dihitung apa istiqa'i dihitung tahajud. tahajud. ketika dia perjalanan menuju rumah sakit persalinan dihitung perang visabilillah menyusui anak satu sesepan sama dengan 100 pahalanya apalagi kalau punya anak sampai enam tahun menyusu pasti hebatnya luar biasa <SILENCIO> dan saya membuktikan betapa perempuan itu hebat ketika Indonesia diambang perpecahan para kiai beristikharoh jawabannya satu cari perempuan yang banyak anaknya karena yang anaknya banyak doanya manjur saya cari dapat 107.25 yang masuk kriteria 75 anaknya yang paling banyak 26 yang paling sedikit 16 saya suruh doakan Bu agar bangsa tidak pecah Tak ajak keliling kemana-mana Itu berdoa satu Habis itu dalam satu minggu tidak lagi cerita tentang perpecahan bangsa Di zaman Gus saya sudah membuktikan betapa manjurnya doa seorang perempuan <tuk> Maka jangan berharap bangsa itu maju Kalau tidak menghargai perempu, perempuan Dan cerita tentang surga Itu bagi perempuan-perempuan kita yang eksis ini jadi, ah, biasa aja deh, istri banyak. Apa-apa, katanya kan, kalau di sana, kalau di sini, waduh, satu aja udah pusingnya kayak begitu. Iya, saya ini pengalaman. Lah <laughs> ya, makanya kenapa saya nggak pernah ribut sama istri saya? Nggak pernah, sekali ribut dia nantang saya. Lu jangan kamu bayangkan istrinya Kiai juga singo, nggak orang Allah memberi pasangan sesuai pangkatnya masing-masing singo bujoku itu <tuk> <tuk> Iya. pagi-pagi saya marah, dia lebih marah kenapa sih dek? rumah kotor banget yang bantu kan sudah banyak mungkin emosi, emosi Mas gak pernah merasakan jadi perempuan, gak usah protes saya emosi, ya sudah saya akan jadi perempuan, kita bikin perjanjian Akhirnya saya perjanjian dengan istri saya jadi perempuan Hitam di atas putih Saya jadi perempuan 24 jam Ya hitam saya akan menggantikan perempuan Selama 24 jam saya akan merasakan jadi perempuan Jadilah pertantangan materai 6000 Jam 2 pagi istriku tak suruh pergi Udah kamu pergi dari rumah Jangan sampai anak bangun masih lihat kamu Pergi sana Tak kasih duit 10 juta Iya ini zaman kalau ketemu istriku sebenarnya dah tak bawain sopir satu santri dua untuk nemeni dia entah kemana, bawa teman-temanmu habiskan uang 10 juta untuk makan saat seneng-senengmu ya pergi dia jam dua begitu subuh saya praktek menjadi perempuan Buh, biasanya kan istriku pidato selama de, de, de, de. itu anaknya saya contoh, biasanya terus kalau gak bangun dicubit, saya pidato setengah jam gak ada yang bangun saya cubit istri, anak saya, bukannya dia bangun, aku ditendang po. Oh, gitu. iya sekarang sudah masuk lir boyo ananya itu, nanti kamu tanya apa wawak oh, gitu aduh. akhirnya dia nangis turun beberapa anak itu, ada yang bawa pempes, ada yang eh, eh. waduh pusing habis itu saya mandikan berjejer, saya semprot-semprot iya kan, gak semproti kayak itu kan marah karena kepanasan iya, dia lari Apa itu saya jejer, saya tulang satu-satu Duh, gitu kegedean gitu, oh, dilepar nah, akhirnya jam 7 pagi saya gagal menyekolahkan anak saya, nggak ada yang mau sekolah nyerah saya akhirnya ya Allah, seandainya bapak jadi mbok rusak ini dunia gak gitu. nah, ada yang mau sekolah akhirnya jam jam 9 pagi remote pecah rumah dihabrak-habrak itu akhirnya jam setengah 12 saya sudah mulai hampir nyerah tapi harga diri gak mau saya, <laughs> akhirnya nggak kuat saya, kepala saya segede dua helm rasanya. akhirnya jam setengah dua saya telepon Ria aku nyerah. dia cuman hehehe -he -he, gitu aja. tak pikir itu ekspresinya apa gitu, cuman dia hehehe -he -he, gitu. iya aku udah di samping rumah. ternyata dia nggak kemana-mana. setelah itu dia pulang udah lebih awal. terus aku tahu kau nggak akan kuat mas. iya aku lempar handuk sekarang. nyerah aku pegang tangannya tak cium 8 kali. Habis itu saya nggak pernah lagi marah. Tapi pernah sekali hampir ribut itu gara-gara istri saya marah. Dik dandanlah yang cantik karena nanti besok pagi kan ada pernikahan santri. Jangan sampai kalah cantik sama santri. Dia dandan dari subuh sampai jam 7 pagi. Keluar itu dari rumah cowok nanti kata Upayu tuan bojoku akhirnya pergi ke pernikahan santri naik mobil gitu. Naik mobil saya di sini, saya di sini anak santri nyopir, nah di belakang istriku sama anaknya yang kecil. Ya oh, tapi tak lirik dari sepian, bah. Kelat ngapain tidak lang, langsung pergi nggak ada lagi yang ya ada yang diselesaikan dulu tadi itu kan itu. Begitu sampai di lampu merah, ya Allah. Di belakang ada istri saya, ternyata di depan itu wah ada perempuan cantiknya luar biasa. Pakai kacamata di ubun-ubun kesorot lampu peneru matahari pagi. Saya lupa kalau ada istri saya. Saya bilang sama yang nyupir santri ini, "Wah, cantiknya pin itu." Ini pengalaman rumah tangga saya. Tak ceritakan sampean suatu akan ngalami. Wah, akhirnya apa? Ya Allah. Saya dicubit di sini itu. Sakitnya luar biasa. Sudah tiga tahun yang lalu sekarang masih terasa. <gall> diuntir-untir saya ya Allah dicakar cakar dasar mata laki-laki. Oh, sudah laki, oh, untung gak dasar masa kiai. mata laki-laki, saya gak mungkin, enggak dek, gak mungkin, gak udah terlanjur ngomong Wah, akhirnya saya menata hati iya Iya gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin, gak laki-laki, matanya sudah mungkin, wow, udah jelek sekali listiknya Akhirnya dasar kamu terlaku lagi mas, apa kalau aku nggak ada, aku masih ada seperti ini kamu sih lihat yang lain dasar matamu ya Allah. Ini saya jadi, sampai jangan membayangkan istri saya itu lembut enggak, Kau, wala, ya luar biasa, lebih galak dari saya, makanya ketika di emosi dap itu saya langsung dap! Gitu, nah. eh, ingat betul, iya. Oh, akhirnya saya tata hati dasar mata laki-laki perempuan sudah tersembunyi masih bisa melihat saya cuma mengiyadek aku laki-laki laki-laki memang harus mampu melihat perempuan cantik dan tersembunyi kalau aku nggak bisa lihat perempuan cantik dan tersembunyi mana mungkin aku dulu menemukanmu <tuk> <tuk> langsung Kendar abis ah, saya ah. <tuk> No. Ini ini pengalaman loh, Wih, ini bagaimana membangun pola per, pembangunan bangsa dengan karakter pertemuan yang baik antara laki-laki dan perempuan. Oh, perempuan, jangan salah, saya juga pernah dilempar itu. Berisi saya, karena gara saya mau ngaji, peci saya hilang karena hilang dia ikut nyari peci. Begitu lihat pada peci, dia ambil ternyata dia tahu isinya bukan peci apa? surat cinta dari semua perempuan sebelum dia wah akhirnya wadah peci dilempar itu ini apa? ya gak tahu apa itu <tuh. <tuh. <tuh. dua emosi wah akhirnya ya Allah ini apa? ya kamu baca dibaca satu-satu malu saya wajah satu-satu setelah itu dia semakin ngamuk ternyata aku bukan yang pertama. Pak aku telah dibohongi He, Padahal sudah selesai malam pertama Baru ketahuan katanya <laughs> Coba kalau belum malam pertama aku gak mau Ya udah terus mau mau apa <laughs> no. Aku dibohongi Kenapa begini banyak yang mencintaimu mas Ya karena aku laki-laki yang layak dicintai deh <laughs> Pokoknya harus pintar laki-laki untuk mengendalikan perempuan yang emosi karena aku laki-laki yang dicintai tapi kok banyak? iya sebagaimana engkau mungkin juga pernah dicintai laki-laki sebelum aku aku pun dicintai wanita sebelum engkau kita sama-sama laki-laki dan perempuan yang banyak yang mencintai ibarat medan perang inilah kursetra yang sesungguhnya tapi perang itu berhenti sekarang kenapa perang berhenti mas? karena kamu pemenangnya <tuk> <tuk> nah itu. Itu laki-laki loh. Lu itu makanya ini peran ya. Makanya kalau sampean punya perempuan sebelumnya dipacari orang lain, nggak usah emosi kalau dia masih SMS-an sama mantannya. Kalau denger SMS-an sama pantannya, nggak usah eh jangan Aku nggak mau. Aku ada laki-laki yang harus kemandiri bahwa kau cuma mencintai aku. Kak itu laki-laki cemen, nggak usah diambil laki-laki itu. Laki-laki yang hebat dek. Aku tahu kamu masih mencintai mantanmu Enggak apa-apa Kalau kamu pengen SMS, SMS lah Kalau kamu pengen WA, WA lah Aku enggak marah Kalau pengen menumbuhkan mantanmu di dalam hatimu Tumbuhkan Jangan kamu hapus nama-nama mereka dari hatimu Karena sekarang tugaskulah yang akan menghapusnya Wih, <tosultas> Wih Itu baru keren itu. Laki-laki gagah Kalau semua laki-laki bisa begitu Anak-anak yang tumbuh akan tumbuh dari perempuan-perempuan yang tenang hatinya akan menjadi generasi-generasi yang hebat. Iya, hey, nah, aku tenang aja. Enggak, aku mau sendiri. Jangan ambil laki-laki yang model begitu ya. Mulai dari sekarang, lihat laki-laki itu. Kamu bisa ke salon atau enggak ketika dia hidup bersama dia. Kamu bisa belanja Kak, ketika kamu hidup sama dia. Iya, kamu bisa seneng gak kalau hidup sama dia kalau dikira-kira gak bisa seneng gak usah sama laki-laki yang itu mm. <gul> <tuh> <tuh> iya dong dia perhiasan gak boleh di dipermainkan itu perhiasan dunia sampean inilah yang harus bertanggung jawab untuk membuat dia bahagia kalau pengen keturunan baik cintai wanita bahagiakan dia anakmu pasti menjadi anak yang hebat akan menyelesaikan problem-problem besar di dunia ini tapi kalau kamu sakiti dia, anakmu pasti nggak akan jadi anak hebat, anak yang ir. Gitu. Lo nah itu makanya kan Islam datang ke sini, ketemu dengan ini nggak begitu, makanya kemudian lahirlah konsep para wali. Para wali adalah konsep untuk mengimbangi sistem agama sebelumnya yang namanya Brahma, Brahmana. Nah, ketika Brahmana masuk wali ini mengimbangi baru Islam bisa masuk. Tapi untuk sementara jangan pergi haji dulu kata para wali karena ini titik pertemuan antara Islam sama Hindu menjadi bermasalah kalau strategi kebudayaannya keliru karena simbolnya sama. Sama-sama batu. Yang di sini batu candi, yang sana batu Ka'bah. Yang sini linggayoni yang sana Jabal Rohmah Yang sini air, yang sini air suci Gunung Arjuna, yang sana air suci Zam jam-jam kalau perjalanan suci sama selimpangnya warnanya beda kuning sama putih selesai perjalanan suci urusannya sama rambutnya yang sini digundul yang sana tahan kalau setelah perjalanan suci sama-sama motong hewan yang sini gadri yang sana korban kalau sama-sama sujud batuknya sama itemnya sini dua sana lapan agar tidak terjadi apa konslet itu dalam sebuah pertemuan antar budaya maka kemudian tidak jadi class civilization kalau dalam bahasa pengetahuan maka kemudian orang Jawa, orang Indonesia nggak usah pergi haji dulu cukup sholat jumat di masjidnya masing-masing 41 k ahli untuk mendapatkan pahala ibadah haji, maka akhirnya orang Indonesia menjadi muslim tapi tidak mengerti ha? Arab hasilnya apa? wajah muslim Indonesia tidak terlalu berwajah ha? Arab dan hari ini bisa kita rasakan Makanya, ulama, kalau di sana kayak kita ini, kayak kiai-kiai itu panjang, al itu sampai sini kiai. Kiai. Begitu sudah ada kiai, jasono gurunya mendefinisikan kiai adalah tokoh Muslim di tanah tradisional yang cirinya tiga, satu ketunya miring, yang kedua tangannya gudikan, yang ketiga bau rokok. Akhirnya ada Dennis Lombat, ada Clifford Gate melakukan penelitian termasuk Martin Brusiness. Begitu kesini ketemu Kiai dia kaget. Ternyata Kiai di sini bukan cuma manusia. Ada kebu Kiai Slamet, ada tombak Kiai Pleret, ada Semar Kiai Semar. Akhirnya kaget, oh iya ini orang Indonesia ini. Masya Allah, bungkus satu bisa dipakai macam-macam orang Indonesia dari dulu suka bersa bersatu. Kalau ada persamaan kenapa cari perbedaan? Itu biasa di sini. Orang Jepang akan kaget masuk ke sini. Orang Jepang akan kaget karena di sini mio bernama Honda. Honda mu apa? Mio. Pabrik Indomie akan kaget ketika mie instannya bernama Sari. Sarimi, seluruh pabrik pompa air pasti kaget karena bernama San, Sanyo, seluruh kain jin bernama Le, Lepi, seluruh pembalut bernama Softtec. <tik> Itu Indonesia. Selalu ketemu dalam ruang-ruang persamaan, maka kalau Anda cari ruang perbedaan jangan ke Indonesia. Tamu rukun aja. Itu. <tik> itu setiap ada orang kulit putih londo londo di londo inggris londo di londo amerika kalau nggak sini gak ada itulah indonesia jadi biasa aja sholat sembahyang musola langgar nah ini ini maka peneliti peneliti para intelektual pasti kacau pemikirannya masuk ke indo ini nggak ngerti kok pun Loh, kiai kok tombak apa ini ini lah jadi perspektif-perspektif besar akan berubah di sini. Karena apa? Sistem penggambaran para wali menjadi sangat luar biasa. Tapi Islam tidak akan pernah bisa jalan kalau struktur nusantara tidak bisa dimasuki egalitarianisme Islam. Maka kemudian yang sebelumnya raja dan hamba mulai diperkenalkan sistem baru hidup bersama tanpa sekat apa-apa tanpa sekat agama tanpa sekat bangsa tanpa sekat suku hidup bersama itu namanya musyarakah yang akhirnya dikenal dalam istilah masyarakat ini konsep para wali dulu Musyarakah adalah masyarakat manusia yang hidup saling bertanggung jawab. Kalau masih raja dan hamba nggak bisa menentukan kehidupan kelangsungan Musyarakah, maka raja dan hamba dilebur dalam konsep baru yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu ra an ra Maka raja dan hamba dilebur dalam Musyarakah namanya Roiyah yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi Rakyat. Rakyat adalah kehidupan dalam Musyarakah yang saling bertanggung jawab makanya kalau masih menyerang namanya kafir hidup bersama namanya dhimmi kalau saling bekerja sama saling bertanggung jawab namanya ro'iyah maka masyarakat nusantara sudah bernama ro'iyah atau rakyat maka jangan kau kafirkan lagi karena peradaban ro'iyah peradaban yang sudah menyingkirkan peradaban ka, kafir maka kiai-kiai tidak ada yang mengkafirkan orang ya ini ini peradaban besar dan satu-satunya bangsa islam dunia yang bisa mengambil kalimat raya untuk menyebut warga bangsanya hanya ulama Hindu indonesia jadi sampai ini habis pengikuti rasulullah kabe tapi orang masih belum kerasa karena yang hamba masih boleh bilang ambu yang kawulo masih boleh bilang kulo yang sahaya masih boleh bilang saya yang abdi di sunda masih boleh bilang abdi yang pukulun masih boleh bilang u ulun kalau setelah roiyah ini hidup bersama salinglah mengerti bicarakanlah nasibmu yang Alquran menyebut wahshawi fil amri maka pertemuan roiyah disebut Musa warohqurantul. Kalau musyawarah jangan menang-menangan sendiri, saku fil majales, fafsaku yafsakhillah, maka kedudukan orang musyawarah namanya maj majelis. Kalau mau ngangkat pemimpin, standarisasinya merupakan wasia kursiyus samawat, maka kedudukan pemimpin namanya kur kursi. Kamu cari negara dengan struktur seperti ini di muka bumi nggak ada kecuali di Indonesia Indonesia. <tuk> akhirnya murid-murid para wali ini tadi menyebar muridnya Sunan Ampel yang namanya Datuk Ribandang bergerak ke Sulawesi mengembangkan Islam di Gunung Bawakaraing menginspirasi roiyah musyarokah di kawasan timur yang namanya Aryo Abdillah bergerak ke Palembang menginspirasi musyarokah roiyah kursiyun musyawaroh di, di Sumatera yang namanya Khatib Dayan bergerak ke Kalimantan murid Sunan Bonang menginspirasi musyarokah roiyah di sana akhirnya sistem ini menjadi sistem baku di Nusantara tapi Belanda datang diusir secara bersama-sama. Belanda pergi kembalilah kemudian sistem para wali ini terdam apa menjadi sebuah sistem di Nusan. Tara akhirnya Sabang sampai Merauke yang menggunakan sistem para wali disebut wilayah. Yang artinya daerah para wali dan daerah itu yang kemudian dinamakan negara kesatuan Republik Indonesia ini makanya sampean nggak usah kaget ini daerahnya parawa wali dengan sistem wila wilayah negara Kesatuan Republik Indo Nesa maka raja hamba apa bisa dilebur bangsa-bangsa bisa disamakan karena musyarakah jadi kalau ada yang bertanya kenapa Arab satu bangsa menjadi puluhan negara kenapa Eropa satu bangsa pecah menjadi puluhan negara tapi kenapa kita satu puluhan bangsa bisa bersatu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia karena menggunakan sistem wilayah dan nama-nama itu tidak menjadi bahasan biasa karena seluruhnya tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka, nggak bisa kemudian ada orang datang mengambil sebuah sistem parsial. Islam saja nggak bisa. Hizbut Tahrir membawa bendera "La Ilaha Illallah". Ini bendera Rasul. Orang sini tahu, bukan itu bendera Hizbut. Tahrir, kalau itu bendera Rasul, para ulama dulu dan wali pasti mengajarkan bendera itu menjadi bendera Indonesia. Itu bukan bendera Indonesia, itu bendera Hizbut Tahrir yang didirikan oleh takkeyudin Anabhani An di Palestina. Maka kemudian mereka marah, "Ini bendera Tauhid, ini bendera Lailahaillallah. Kami setiap hari menggunakan Lailahaillallah untuk tahlilan." la ilaha illallah sudah kita tanam di seluruh Indonesia kita sebar sebagai miftahul jannah kamu baru datang belum ngerti cara meletakkannya maka kamu bawa kemana-mana <tuk> letakkan la ilaha illallah menjadi sebuah sistem bagaimana orang mengenal surga di seluruh penjuru nusantara mereka masih marah kalau kamu ini anti ini anti la ilaha illallah enggak Aku tidak anti la ilaha illallah karena aku tahlilan pakai la ilaha illallah Aku anti benderamu Seperti aku anti bendera PKI Palu Arit Tapi kalau aku ke sawah masih mengajarkan pakai arit Pergi nukang juga pakai pa Palu biasa ya saja Dan ini bangsa Makanya kemudian Islam ini bisa mampu mengajarkan aman wa amilu sholihat Tapi tidak lupa mampu membentuk kawasan baladil amin, maka keamanan menjadi tempat untuk amanu aman lihat, karena lakot kholak nal insana fi aksani taqwim didului dengan watin wa zaitun wa turi wa hadal baladil amin, watin demi buah tin simbol nabi Nuh wa zaitun simbol nabi Isa, nabi Ibrahim wa turi nasi simbol nabi Musa, simbol nabi Muhammad wa hadal baladil amin dan demi keamanan dan ketentraman sebuah bangsa dan negara maka jangan mengaku umat Rasulullah kalau kamu enggak mengerti caranya mengamankan bangsa dan negara <tik> rohinya mampu mengajarkan aman wa amilul gagal membentuk baladil amin tabraan sama Myanmar Suku igur di Xinjiang Cina mampu mengajarkan amanu Solikat gagal membentuk Baladil Amin. ISIS di Suriah katanya mengajarkan amanu Amelus Solikat merusak Baladil Amin. Tapi kita di sini mampu mengajarkan amanu Amelus Solikat, mampu membentuk Baladil Amin. Amanu Solikat dengan perguruan tinggi dan sistem pesantren, Baladil Amin menggunakan panca. silah inilah baldatun Taton, warabun batin, itu yang kerja siapa parawa wali maka kemudian Parawali diabadikan menjadi nama-nama universitas negeri yang Islam yang ada di Indonesia untuk tidak melupakan bahwa kita ini diajarkan oleh parawa parawali ini biar nggak lupa kita murnya, maka kita hargai para wali, ziarahi kuburnya maka kemudian setiap tahun yang namanya universit, apa, universitas Islam Malik Ibrahim harus ziaroh ke Gersik setiap tahun jangan lupa namanya dipakai gak pernah didatangi, kualat juga nantinya datangi dong ya Universitas Islam Sunan Kalijogo datang ke Kali Kalijogo, ini nama dipakai tempat nggak pernah didatangi itu gosop namanya, <tuk> <tuk> <tuk> gosop. Namanya. <tuk> jangan lupa ya alumni alumni Malik Ibrahim jangan lupakan gresik di sana, alumni Sunan Kalijogo jangan lupakan demak Alumni Sunan Syarif Hidayatullah jangan lupakan Cirebon. Alumni Surabaya jangan lupakan Mbah Ngampel. Kalau kita ziarah kemana kemana maka orang Malang akan mencintai Gresik karena ada makam Wali Songo di sana. Orang Malang akan mencintai Jawa Tengah karena ada Sunan Kalijoko. Rasa cinta yang tumbuh di beberapa tempat akan menghasilkan embrio khubul wathon minal iman. Makanya tidak akan tumbuh terorisme dari tradisi santri yang menghargai para wali dalam wilayah Ah, ya, <tuk> Loh, ini namanya kalau orang Eropa menyebut namanya social engineering. Orang Eropa menyebut political engineering. Tapi kita menyebut ini adalah bagian dari wa <tuk> lahi dari... ladina iman amma batu. Dan ini mukot timah baru selesai. Le orang ngaruh ama batu kok protes sih men? Biasa aja ngaji tuh. Para orang-orang hebat loh ini. Saya jarang ngaji serius kayak begini. <guluh> iya, biasanya saya biasa aja ya, Sederhana ya, sederhana ini serius. Saya. saya tarik ke titik belakang sampai titik nadir karena sampean adalah penerus generasi bangsa ini orang-orang hebat. Yang dulu waktu saya sekolah masih ingat lamat-lamat bahwa mahasiswa disebut agen of social change. Makanya ada sumpah mahasiswa. wadah begitu. Kami mahasiswa Indonesia. Nah saya lupa terusannya. <tik> <tik> Maka mahasiswa punya lagu di sini negeri kami tempat padi terhampar samudranya kaya raya negeri kami subur Tuhan ada kan lagu itu? Ya. di negeri permai ini berjuta rakyat bersimbah luka anak kurus tak sekolah pemuda desa tak kerja lu inget sih kalau yang begitu-begitu apalagi dangdutnya ingat saya. Dan Beni tanggung jawab terbesar bagi kita adalah kita diciptakan oleh Allah menjadi khalifah dan Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim adalah salah satu yang akan menjadi tonggak perubahan di Indonesia. Dengan satu harapan mari bersama-sama memahami Islam dari titik elementeri yang paling dasar sampai titik yang paling sempur sempurna baru kemudian kita akan menjadi umat yang tidak meninggalkan residu di masa lalu tapi benar-benar al-muhafadhu al-alqadhim isoleh wal-akhdu bil-jadidil aslah ihdinas surah wal-mistaqim Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh lomseli ala Sayyidina Muhammad